Halo CG Terima kasih untuk yang sudah subscribe uh, untuk 100 subscribernya terima kasih teman-teman buat yang sudah subscribe uh, Perkenalkan nama saya Mori Azhari Fahru yang buat konten selama cek gambar uh, saya lulusan arsitektur tahun 2019 saya pernah bekerja di tiga perusahaan retail sebelumnya yaitu Indomaret, Gramedia dan Shopee Express. Uh, di sini saya akan menceritakan ya bagaimana pekerjaan saya awal karir saya dimulai dari mana. Itu lebih tepatnya saya lulus pertama kali di tahun 2011 saya bekerja di Indomaret untuk pertama kali. Pekerjaan yang saya ambil yaitu adalah trakter itu ada berpengalaman waktu saya bekerja di Indomaret saya coba-coba melamar eh, mungkin waktu itu saya baru lulus ya eh, teknik furniture waktu lulusan SMK saya mencoba melamar jadi admin jadi eh, toko atau dari eh, drafter pun drafter, drafter elektrikal drafter arsitek atau sipil yang keterima kebetulan di Indomaret Waktu Dino Maret itu, uh, di Indomaret itu cuman diinterview interview, cuman ditanya, "Apa kamu bisa outrocket? ya Nantinya kamu akan diterima di sini, dan nanti ngebantu temen-temen yang belum bisa. Kamu ajarkan begitu sih pesannya dari uh, HRD-nya dan juga dari uh, staff project-nya waktu itu. Nah, lalu berselang uh, sekian. Saya berkarir di Indomaret di bidang drafter itu. Saya yang saya hasilkan yaitu saya bisa uh, fokus pada jurusan saya, yaitu arsitektur. Saya juga bisa buat RAB dari situ. Saya juga uh, terbilangnya dari kerhitung dari jam kerja. Mungkin udah melebihi dari 10.000 jam kerja mungkin atau. Berapa sih standarnya orang menjadi profesional? Mungkin dibutuhkan 2.000 jam terbang atau gimana gitu. Istilahnya ya mungkin dari selama saya bekerja di situ udah kurang lebih 6 tahun temen teman Nah, sempat saya di tahun 2015 itu saya pindah bekerjanya ke Pontianak. Waktu itu saya perbantuan ya sebagai director pula dan setelah dari balik Pontianak, saya menjadi pengawas lapangan di pengawas lapangan ini, saya belajar banyak teman-teman saya belajar struktur, saya belajar uh, koordinasi di lapangan, juga saya belajar bagaimana hmm, negosiasi dengan masyarakat, RP, RW tempat juga tidak lupa pula para ormas ya Memang uh, ada beberapa ormas yang meresahkan, tapi uh, di luar dari itu, kebetulan uh, perusahaan bisa mengcover. Sedangkan di perusahaan yang lain mungkin ada yang menghindar atau bagaimana. Tapi kalau untuk yang perusahaan saya di Lemaret itu bisa mengcover karena ada tim legal, tim perizinannya uh, itu sangat baik, teman-teman. Jadi semua masalah-masalah yang kiranya berhubungan izin, itu udah ada timnya sendiri nah, lanjut ke saya di Gramedia pada saat itu um, awal karir saya selesai dari Nomaret karena uh, begini teman-teman, saya selesai dari nomaret bukan karena saya uh, saya mungkin terpaksa juga sih keluar dari Nomaret karena saya waktu itu kuliah kan, kuliahnya itu ada jam malam teman-teman, jam malamnya ini karena dia semester 6 jadi ada jam malam jam malamnya ini kemungkinan datang tiap minggu jadi nggak ada lagi kuliah satu minggu tapi itu kuliahnya malam Nah, kalau kuliah malam saya sering absen nanti kan pengaruh juga untuk lulusannya semakin lama semakin lama lulus dan tak pula sama teman-teman jadi males kuliah jadi saya pikir udah saya mulai risen dan saya buatlah surat resen dari 5 Maret, dan saya coba cari-cari pekerjaan dapatlah di Gear Media. di Gear Media ini saya sebagai drafter interior drafter interior apa aja drafter interior ini ya pekerjaannya adalah membuat uh, desain bentuk potongan plafon, uh, kami juga gambar-gambar furniture ada juga virtual 3D nya teman-teman yang harus dibuat uh, oleh tim projectnya dan di Gramedia itu sendiri ada namanya tim maintenance terus ada ME juga ada sipil. jadi di luar dari estimasi RAB kalau di dikerjakan oleh drafter RAB nya kalau di Giro media ada tim khususnya sendiri jadi drafter ini hanya menggambar ada yang menggambar struktur ada yang menggambar ME saja ada juga yang menggambar detail arsitekturnya aja seperti saya pada saat itu saya hanya menggambar fokus ke interiornya aja interior desain nah setelah dari Gramedia saya hmm, ini kebetulan saya lulus baru lulus tahun 2019 teman-teman di 2019 itu uh, saya coba keuntungan setelah bagaimana saya menempuh pendidikan dan selesai saya cobalah melamar ke perusahaan yang mencari supervisor supervisor gitu yang dibilang baru lulusan baru gitu temen, temen. Nah saya dapat di pusat daerah Jakarta Utara. Cuman karena wabah covid 19 waktu 2020, akhirnya proyeknya batal dan tidak jalan. Dan saya sempat menganggur di rumah tuh selama 11 bulan. Kebetulan selama menganggur itu saya membuat kuat konten di Instagram dan juga membuat desain logo untuk cek gambar dan akhirnya uh, setelah saya juga bosan di rumah dan walaupun saya sempat freelance ya teman-teman dan menghasilkan uang dari sana, saya pikir saya harus kembali lagi bekerja di perusahaan yang uh, retail pula dan sesuai pengalaman saya, lulusan arsitektur saya bekerja di perusahaan retail jadi saya empat makman lagi saya tidak punya basic di kontraktor ataupun konsultan karena emang cukup um, cukup in ya untuk perusahaan-perusahaan seperti itu saya lebih tertarik ke bisnis owner atau perusahaan yang dikelola oleh um, branding branding yang bagus sih teman-teman kayak tadi yang saya sebutkan domarak gila media dan soto ekspres dan untuk menyusut terakhir saya bekerja nih di Shopee Express pada saat itu emang buka maran besar-besaran ya waktu proyek ini baru di rencana digadang-gadang mau ada buka <coughs> outlet outlet yang seperti JNP teman-teman itu lebih ke kanter paket ke barang jadi si Shopee Express ini sudah punya hub atau gudang biasanya nah dia masih membutuhkan outlet-outlet pengiriman dan antar jadi nah, disitulah saya di hire Nah, kebetulan saya jelaskan pengalaman saya selama di Maret dan di Gramedia saya biasa menggambar saya juga pernah di lapangan jadi ard ya, nya ini cukup tertarik teman -teman. Nah, kebetulan akhirnya dalam waktu satu minggu proses rekrutmennya ini sangat cepat teman-teman awalnya yang dibuka hanya untuk drafter dan saya dipindahkan ke bagian konstruksi konstruksi supervisor teman-teman atau CSVV-nya dan di CSVV-nya ini saya Uh, sebelum project mulai, saya membuat gambar desain uh, branding awal seperti standar Saya buat template-nya, saya buat denah, saya buat potongan, saya bikin tel furniture, saya bikin simulasi 3D-nya Lalu lanjut proyeknya mulai pada bulan Maret, uh, lebih tepatnya bulan Mei, teman-teman. proyek mulai bulan Mei, uh, saya langsung terjun di lapangan dan biasa seperti saya di pemarah dan saya koordinasi pada tukang dan juga lingkungan kebetulan juga disini bantu sama surveyor-surveyor teman-teman Shopee Express terima kasih bantuannya selama di sana nah, saya juga bersyukur punya teman-teman yang tim yang bagus dan juga koordinasi di sana sangat baik Kebetulan, sa di sana saya sudah membangun 278 outlet selama satu tahun. Itu juga uh, dengan tim, ya, bukan saya sendiri. Jadi, saya punya tim di projectnya Itu ada 10 orang, ada drafter, juga ada CSPT, juga ada tidak ada project manager saat itu. Ya, jadi cukup lengkap timnya, dan sampai pula saya ditugaskan untuk bangun outlet 30 di Surabaya nah, itu saja mungkin pengalaman saya terima kasih teman-teman udah mendengarkan sama ini mungkin nanti saya kedepannya akan bercerita banyak tentang pengalaman-pengalaman saya selama <coughs> seputar arsitektur dan juga AutoCAD nanti buat teman-teman yang ingin tidak ketinggalan video-video tentang AutoCAD dan arsitektur seputar cerita-ceritanya ikuti terus channelnya cek gambar terima kasih